dan saudara-saudari yang terkasih, para pemirsa yang dicintai Tuhan, dengan memperhatikan Surat edaran Menteri Agama nomor 23 Tahun 2020, arahan dari tim Satgas Penanganan COVID Pusat maupun daerah, dan juga arahan dari Bapak Kapolda Metro Jaya, karena itu kami, Gereja Katolik di wilayah Kusupan Agung Jakarta, menyampaikan panduan penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal 2020 di masa pandemi COVID-19 ini. Ibadat dan perayaan Natal akan dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama tentu secara online atau live streaming di gereja Katedral maupun di gereja-gereja paroki kita. Dan kedua, ibadah dan perayaan Natal dilakukan dengan tatap muka atau offline dengan hadir di gereja. Khusus untuk ibadah, tatap muka atau offline kami menyampaikan panduan ini untuk diperhatikan bersama. Pertama, melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Para pelayan, liturgi, dan pastor. Tugas dan juga umat memastikan hadir dalam ibadah dengan keadaan sehat. Menggunakan masker dari rumah ke tempat ibadah sampai pulang ke rumah. Dengan rajin mencuci tangan dan juga memperhatikan jarak seperti yang sudah kita jalankan selama ini. Maksimal jumlah umat yang hadir dalam satu peribadatan yaitu 20% dari kuota di dalam gereja juga maksimal lama durasi ibadat kami harapkan 60 menit itu berarti akan ada modifikasi tradisi liturgi natal dengan tetap menjaga kesakralan perayaan natal Setelah menjalankan ibadah, kami berharap umat segera pulang, tidak membuat kerumunan, dan umat yang hadir kami harapkan juga sudah mendaftarkan diri sebelumnya di gereja katedral maupun di gereja paroki masing-masing melalui web Bela Rasa. Pada saat ini, kita mengizinkan untuk merayakan perayaan misa ibadat malam Natal 24 Desember dengan kuota yang terbatas maksimal hanya dua kali ibadat 24 Desember dua kali ibadat dan Hari Raya Natal 25 Desember juga dua kali ibadat tatap muka yang lain dilakukan secara online atau live streaming usia umat yang hadir seperti ketentuan antara 18 sampai 59 tahun dengan memastikan kesehatan masing-masing dekorasi natal juga kami harapkan dibuat sederhana mungkin dengan bongkar pasang dengan waktu yang cepat kemudian juga tidak perlu pasang tenda yang mengundang kerumunan dan kami harapkan umat untuk bersama-sama menjaga kesehatan diri dan kesehatan umat yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, di masa akan ini kita tetap akan merayakan sukacita Natal dengan cara yang khas dan unik. Karena itu kami juga menghimbau umat Katolik di wilayah Keuskupan Abu Jakarta dan wilayah-wilayah lain di Indonesia untuk sejauh mungkin tidak perlu mudik bepergian atau pergi ke tempat keramaian kita bisa menjalankan silaturahmi natal secara online misalnya tetaplah di rumah teman natal tahun ini sangat indah dan relevan untuk kita bahwa dia sang immanuel yang hadir Inilah saat bagi kita umat Katolik bergandengan hati dengan seluruh komponen masyarakat untuk memastikan bahwa kita bertanggung jawab pada sesama kita terutama atas kesehatan dan keselamatan orang lain. Mari kita rayakan sekacita Natal dalam keheningan dan kesederhanaan karena dia sampai justru selamat lahir untuk keselamatan kita dan semua orang ingat pesan ibu menjaga jarak rajin di tangan dan menggunakan masker terima kasih Tuhan